Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada unggah spesial dari Kafebi Palwinta Mengunggah postingan foto momen saat kajian musyawarah. Masya Allah banget ya Ini wanita-wanita yang solehah Ada bunda Lesti yang selalu bikin salvo Mudah-mudahan bunda L selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita simak juga persahabat kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Allah, happy banget ngecharge diri barang teman-teman kemarin. Masih banyak mesti upgrade dan charge diri dari banyak hal. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah amin. Masya Allah, banget ya, mudah-mudahan perlahan, demi perlahan, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa belajar mengenai kebaikan dan semoga selalu istiqomah amin. Kita lihat juga persahabat ya, di beberapa tanggapan komentar banyak sekali nyerespon dan tentunya tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari akun di Instagram, AliaGinanjor92, Masya Allah wanita-wanita hebat semua. Amin, Masya Allah banget ya. Kita bangga dan kagum banget nih melihat Bunda Lesti circle-nya bukan kaleng-kaleng, luar biasa doakan yang terbaik ya untuk idola Kesayangan kita selanjutnya persahabat di juga ini ada tanggapan dari Ustaz Subki Albuguri mengenai lesti dan Rizky Bilar ini saat diwawancara persahabatnya Ustaz Subki mengatakan dede lesti itu kuat dia ingin memaafkan walaupun dia dibully sebenarnya memaafkan adalah salah satu sifat takwa masya Allah dede lesti terbaik dari mana hati bu dede Semoga setelah ini kalian menjadi kepribadian yang baik. Amin. Hanya doa yang selalu kita berikan. Semoga Bunda Lesti Kejora selalu diberikan kesabaran, kekuatan, dan semoga selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kemudian disimak juga persahabat ini ada kabar yang lagi ramai banget ya yang lagi diperbincangkan mengenai Papa Milar saat main sepak bola semalam tidak memakai legging dan kita lihat di sini tersebar pesan WhatsApp dari Papa B dengan Oji persahabat ya perhatikan deh di sini ada kalimat yang diunggah oleh akun Marwah FC persahabatnya di situ ada kalimat Udah ditanya bagas, kata Papa B Yang mana aja Ji, kata Papa Bilar, sama manset katanya tuh ya. Baik pak, Oji menjawab nih diunggah juga gambar kostum sepak bola, persahabat ya. Ini kostum semalam, lejingnya aja yang nggak ada pak, kata Oji nih, persahabat ya. Iya makanya dicek dulu Ji sama baju buat Bang Deddy, kata Papa Bi. Baju udah dua stel sepatu udah, manset udah cuma leggingnya nggak ketemu kata Oji persahabat ya kita lihat juga nih berikutnya J kata Papa B iya Oji menjawab di mini soccer mana Pak Tribun kata Papa Bilar. kita tentunya lihat juga persahabat jadi ya, pastikan itu leggingnya tidak ketemu oleh Oji bukan disengaja tidak memakai legging persahabat ya leggingnya menghilang persahabat dan tentunya ada sebuah kalimat juga yang diunggah oleh Marwa FC Semalam Papa B memang tidak memakai legging. Ini dipermasalahkan banget oleh netizen Dan kita lihat juga persahabat ya Kalimat yang diunggah oleh Marwa FC Kelar ya masalah perlenjingan Besok mimin bawain legging yang dari leher sampai mata hati Eh kaki katanya tuh Sangking gerem banget persahabatnya Sama netizen-netizen yang selalu saja mencari celah kesalahan Idola kesayangan kita Rizky Bilar fix, bukan disengaja tidak memakai legging, tapi sudah ditanya ke OG ke orang rumah, persahabat ya. tetapi memang leggingnya tidak ketemu kita lihat juga persahabat di kabar selanjutnya ini ada kabar sedih juga yang kita dapatkan dari Albeni Mulyana Sofian 3 jam yang lalu Albeni mengunggah postingan foto sedang berada di rumah sakit ini ada kabar juga bahwa persahabat dia ya, bahwa calonnya ini Kak Rara bersahabatnya, itu lagi masuk rumah sakit, lagi dirawat, mudah-mudahan sehat, dan semoga bersahabatnya, lancar untuk acara pernikahannya, Aabeni, mulia Sofian, amin, dan selanjutnya bersahabatnya, vitamin pun muncul kita dapatkan dari Kak Resan kelas 24, masya Allah Bunda Lesti Kira-kira lagi di mana nih para sahabat? Yaduh ini mah bikin kita bahagia banget nih. Masya Allah, saya selalu apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rosa. Yang minta vitamin ini aku kasih vitamin full bertiga nyantar yang nyusul. Masya Allah, tabrak Allah banget ya. Idola kesayangan kita tentunya selalu saja membuat kita bahagia. Hanya doa, hanya support yang kita berikan untuk Lesti dan Rizky Bila. Kita masih menunggu cidukan terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.